Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers Di serta Leslar Lovers Dimanapun kalian berada Selamat datang dan bergabung kembali Bersama pemimpin di channel youtube Diva TV yang akan mengabarkan Kabar terbaru seputar Lesti Kecura dan Rizky Bira Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk selalu Mendukungnya dengan cara klik like Comment dan subscribe serta klik tombol notifikasinya bersahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat sebutan Lesler tentunya Baiklah para sahabat Lesler, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Ada sebuah kabar spesial tentu untuk kita semua para yang ada di akun. Tentang Leslar underscore Perhatikan ada sebuah kalimat yang diposting mas ya Dari salah satu komentar di Twitter Ya ini ada sebuah kalimat Makasih yang udah mau bertahan Sama-sama bareng Leslar Lovers Walaupun gue tahu semuanya pasti ada masanya Kalian yang masih bertahan, kalian hebat Semoga kita makin kompak Wow, Masya Allah banyak mas ya Tentunya Bapak Min juga mengucapkan terima kasih banget ke kepada kalian semua yang masih bertahan untuk mendukung dengan tulus mensupport dengan tulus kepada Leslie Rizky Bilar Mudah-mudahan kalian diberikan kebahagiaan, amin Kalian hebat, luar biasa Sampai sekarang masih bertahan dengan kekompakan dan kesulitan di sini juga banyak sekali komentar tanggapan yang diberikan, yakni dari akun Yuniar Dewi Sahara Unscore. Makasih juga buat para admin yang selalu keliling nyari vitamin, begadang, dan jadi penguat buat kita semua. Wow, Masya Allah banget ya. Ada juga komentar lain diberikan dari akun MW3231161. Sudah kucoba Min berpaling dari mereka Nyoba Drakor Tapi apa daya Drakor Leslar Lebih ngenak di hatiku Masya Allah bagai persahabat ya Alhamdulillah dukungan selalu banyak Selalu tentunya luar biasa dari orang-orang baik -orang Yang selalu mensupport Lesti Rizky Bilar Ada juga komentar lain diberikan dari akun Scorpius Satu teman skor mengatakan Semangat dan makasih juga buat admin-admin yang masih terus aktif sampai saat ini Dan masih bertahan sehat-sehat ya amin Dan ada juga komentar lain diberikan oleh ikut Aishkaila mengatakan Mau bilang terima kasih juga buat semua para admin Lesla Lovers yang masih bertahan sampai sekarang Karena jadi admin itu bukanlah hal yang mudah Semangat terus buat para admin Lesla Lovers dan para anggota Let's Law Force Indonesia dan L2W, semoga kita selalu kompak. Amin. Ini luar biasa, banyak sekali komentar yang sangat positif. Mudah-mudahan kekompakan kita semakin solid. Amin. Untuk ke kabar berikutnya, persahabat ya kita keunggahan dari dokter Nana kembali ini. Belum bisa menelepon dengan postingan dokter Nana, apalagi bukan sebuah kalimat yang luar biasa. Cerita singkat dari persalinan dari LSD ke kecorak yang akhirnya alhamdulillah BBL lahir dengan sehat, selamat dan alhamdulillah dua-duanya juga sehat walafiat, masya Allah. Kita tentunya tahan tinta mengucapkan rasa syukur. Alhamdulillah BBL bisa lahir dengan sehat walafiat Walaupun lahirnya prematur dan sengsang Itulah yang diceritakan oleh dokter Nana Tetapi tentunya kita tahu bahwa ketentuan Allah sangat luar biasa Mudah-mudahan BBL menjadi anak yang hebat, anak yang kuat Dan selalu menjadi kebanggaan orang tua dan banyak orang amin dan disini juga ada sebuah postingan dari IG-nya dokter nanak bersama dia. Perhatikan ya. ada sebuah kalimat yang diposting yang dituliskan, Banyak yang penasaran nih, saya penampakannya BBL, katanya tuh, Wow, pastinya dong, banyak sekali tentunya orang-orang yang penasaran dengan wajah gemes imut dari BBL ini. Wah, wow, mudah mudah-mudahan saja ada kejutan gambar baik yang kita dapatkan dan tentunya perdana launchingnya di tanggal 8 hanya di Indosiar. Jangan sampai lupa, jangan sampai terlewatkan dicatat tanggalnya tanggal 8 Januari 2022 tepatnya hari Sabtu. Jangan sampai lupa, sahabat yang siapkan kalian untuk menyaksikan perdana BBL di Indosiar akan launching di persahabat ya. Sama-sama kita saksikan wajah yang sangat Ganteng, katanya, persahabat ya, dari anak pertama Lesti dan Rizky Pilar. Selanjutnya, kita lihat juga persahabatan sebuah postingan yang dimana sini perhatikan ada video ini, sih. Tepatnya di rumahnya Kak Rizky Pilar, perhatikan ada sebuah kalimat: Barasai dedeknya lucu banget, Mami ganteng," katanya, "tuh, Mami nggak sabar nih persahabatnya warga Konoha menunggu hari Sabtu Wow <tuh> Semua orang yang sudah melihat BBL Mengatakan menyampaikan bahwa BBL itu sangat ganteng banget menggemaskan Masya Allah Makin gak sabar Mudah-mudahan saja tentunya kita merapatkan kabar bahagia Langsung dari idola kesayangan kita Selanjutnya, juga perhatikan persahabatan yang ungan spesial dari akun Family Rose kali 23 Mengunggah sebuah postingan video yang diunggah oleh Bang Fali Akbar. Wow, katanya sih ada sesuatu kejutan yang akan diberikan pesawat, ya. Dan kita lihat juga di sini ada sebuah kalimat komentar yang diberikan oleh para fans sejati. Ya, ini dari akun hijau mau hijau-hijau Mengatakan di kolom komentar Masya Allah, semoga berkah, amin Dan sebelumnya juga ada kalimat cancel yang dituliskan Wah, bakalan ada apa nih? apa bikin penasaran aja ini, para sahabat, ya Kita lihat juga di kolom komentar selanjutnya Ada yang bertanya dari akun NiasKalsang227 Itu di rumah Abah atau di rumah Leslar? Perhatikan di kalimat jawaban komentar dari akun S1 NS12. Mengatakan itu, katanya, di kantor Leslar. Bersahat, ya, ada yang bilang kalau Bang Fali Akbar di sini ada di kantor Leslar Entertainment. Ada juga komentar lain diberikan dari akun Instagram gd.detti.59 mengatakan itu siapa emang ke? katanya itu ada jawaban juga nih dari akun Yantris Tris alias Kreator video seperti apa itu Tuh ya, yang bersama Bang Faulti itu adalah kreator video juga setara dengan Bang Faulti Akbar. Tentunya bakal ada sesuatu kejutan nih untuk kita semua. Doakan saja mudah-mudahan semuanya lancar apapun yang dilakukan oleh tim Leslar Entertainment.